Di pernikahan putra dari Soebul Hajjah yang bernama Rian Pajri Khair bin Tasnim Khair almarhum dengan darah pilihannya yang bernama Jumairah binti Bustami. Mudah-mudahan atas hadir kita bersama kedua mempelai yang telah di akan nikahkan, tentunya dalam membina batera rumah tangganya akan selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mencapai pendidikan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah dan insyaallah diberikan keturunan. Amin ya Robbal Alamin. Bapak Ibu, diri yang berbahagia pada kesempatan ini, adik-adik musik entertainment juga turut serta hadir untuk melengkapi resepsi pernikahan. Kedua mempelai Ku sekali, Kam haga, mula tunggak, U tunggak, kanisij, Kam pisah, gadu sakar, benih lain-lain say bulan huwa api kabar api kabar buahri ajobah taneram tunggal hijabinak Kam sakati sendang, anjak bulan saya menang Besoknya lupa mengan, kapan tidak bintang Ria ada buahri ku tidak salah sangka soko munyai soko munyai sunyini hamdapo molo tunggal Ia bisa kaki sendang, bulan, saya menang. Besoknya lupa mengangkat batu, kita bintang. Nah, iya ada buangi ku tidak salah sangka soko punyai soko punyai sunyi nih Hamdapo molo tugashamdapo baik ini yang berbagai Indah, widih, jaham, jama-jama jam, di masa singgih, gak tunggal, masa ni hamba lo saya gak kau senang nih, hantu rasa. Umi makana iwi dijaram lalang wayang Hajar ne indai iwi hajar ni ajak sasa Maju ne ngebay, hidang hati ne haga Ya panggung pandai, ngasane rumah tangga Naga. Nah. Pergi lagi ke masa ini, Pak saya hagahi Di lampahi Ayu wali, bambu akutnya kekal. Lautian selamat bahagia, muli makan, naik di jalan, wayang. Hajat ne ida yui hajat ni kabai bidang hati ne haga Ya pandai rasanya rumah tangga Tok Saka Saya haggar dilampahi Maberni lagi wi, Toko Masani Paket Tok Saka Saya haggar dilampahi Ayu dokwari Paket Alhamdulillah Kekalau Tian Selamat Bahagia Mulimanganai Dijarap lalang waya Hajatne indai Hajatni ajak saka Maju ne mabai dan hati dahaga ya manggung pandai rasane la la la ya manggung pandai rasane la la la la ya manggung pandai asane la Tadi, pemutus angka buat sebuah mempelai. Kali ini, silakan buat topik untuk memantau jajaran panitia maupun rumah.